Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nih, ini kita mau ngebahas tentang channel baru yang terpojokan. Ada berapa faktor yang buat channel baru ini terpojokan, atau bisa dibilang sedikit dikucilkan, padahal mempunyai potensi yang sangat besar. Oke, coba bisa beri aku satu mindset, ya. Mindset apa yang pertama kali dipikir oleh kalian? Apa yang membuat channel baru itu terpojok? Satu, dua, tiga. Udah, udah kepikiran. Coba ya kita satukan pikiran kita ya. Apakah sama? Yang paling besar mempojokkan channel baru itu adalah senior-senior kita di Youtube. Kalian nggak percaya? Kenapa kalian tidak percaya? Mungkin sebagian kalian belum punya sebuah tim Atau beberapa orang yang udah main di Youtube Yang awalnya tujuannya untuk saling ngebantu Untuk saling support Nah ketika channel udah besar Udah sama-sama bangkit Biasanya senior-senior kita ini Paling gak respect nih dengan anak-anak baru Kenapa gak anak baru? Karena potensi anak baru itu sangat pesat sangat update sangat tahu berita-berita yang terbaru yang namanya juga yang baru karena dia udah beberapa kali nonton berbagai jenis channel yang berpotensi besar nah, kalau senior itu biasanya cuma fokus ke satu aja dan sampai sekarang sampai satu, satu, satu, satu aja nggak mau belajar akan hal yang baru, karena udah senior menganggap ilmunya tinggi namun memiliki penurunan, nah Penurunan ini sering banget menjadi alasan untuk memojokkan channel-channel baru. Ya mungkin gue juga udah lihat beberapa user dari youtubers yang bagus tapi berhenti. Padahal udah berhentinya itu sangat singkat ya. Dia udah monet, udah dapat sedikit. Aturnya memang masih sedikit. Lalu sama senior-senior kita ini dipojokkan. Dibilang kerja sia-sia. Dibilang udah capek, nggak dibayar. Ya bener, namanya dunia YouTube itu kalau masih main di bawah satu tahun, penghasilnya itu ya kecil banget. Tapi kan udah berapa kali gue bilang. Jadi kan ini sebuah kerja sambilan hobi aja, sambil main-main aja. Jangan faktor utama Nanti kalau jadi faktor utama Mental kita jatuh dan ciut melihat kerja bakti aja kayaknya Nggak dapat uang Itu yang sering banget Channel-channel baru itu terpojok ya Hancur terpojok gara-gara senior Yang ingin menjatuhkan user-usernya Itu sisi gelap dari senior-senior kita Ada juga yang Channelnya bagus, tapi ingin cara instan. Siapa nih? Yang masih mengejar 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Channelnya bagus. Cuman sangat sayang dia ingin cara instan. di dimana cara instan ini merupakan akses ilegal. Yang membuat channelnya melesat naik. Naik, kenapa? Karena dia supply pakai uang untuk akses ilegal tadi. Sementara dari YouTube atau dari Asen, dia belum menghasilkan sama sekali. Udah banyak keluar duit selama proses dia ngeluarin duit, ya analitiknya bagus. Ketika dia udah nggak ngeluarin duit, analitiknya hancur. Kenapa? Karena yang nonton itu adalah user user ilegal atau kita bilang cuma sebuah robot aja. Jadi robotnya itu harus kita bayar. Sebenarnya kita belum dapat apa apa. Kita nggak bayar robotnya, hancur. Udah, selesai. Ngapain lagi main YouTube? Cuma nguari duit aja. Nggak dapat income karena main instan. Atau bilang kita bilang juga main-main curang. Ini yang buat juga kalian bakal repojok. Yang buat mental kalian jatuh, down. Lalu yang selanjutnya itu kerja freelance. Jadi kan seperti yang gue bilang tadi, ya kita ngulang lagi ya. Kalau orang yang main di YouTube nih harus siap. Pendapatannya bisa berbeda-beda. Kita bulan ini cuma 500 ribu, bisa bulan depan meledak, bisa mungkin 3 bulan baru sampai dengan 1,3. 1,3 itu batas penarikan ya. Jadi mempunyai 1,3 dulu baru bisa kita melakukan penarikan Kalau enggak ya enggak bisa Terkadang gitu aja mesti 3 bulan Ini yang buat kita jadi terpojok Padahal channel kita Udah bagus Udah adsennya udah jalan Tapi mentalnya Terpojok kan Jadi buat kalian yang belum tergiat Kerja secara freelance Atau kerja yang dengan gaji tidak tentu Gue saran ini sih Jangan mulai YouTube gitu deh Kalau cuma berharap Satu bulan monetasi Dua bulan dapat gaji kecil Tiga bulan dapat gaji besar selanjutnya Mengayal terus Jadi kalau sistemnya masih kayak gitu Masih berharap, masih berangan-angan Gue sarani Mending jangan menjut dulu Jadi kalau udah mental bagus nih Yakin siap, gak kerja, gak dibayar Kita menggunakan Totalitas yang dimana kita kerja di dunia nyata Pulangnya harus menghabiskan waktu lagi Untuk proses editing Untuk proses syuting Dan semua itu nggak dibayar Apalagi mikirin ide Ide itu sangat <hansur> Hancur deh Sangat mahal Jadi itu ada beberapa faktor yang membuat Channel-channel nggak bangkit Bukan nggak bangkit Sebenernya bangkit Mentalnya ya nggak bangkit Tapi gue juga punya saran nih Kalau kalian mau channel yang berkembang atau channel kalian di diperkenalkan Itu datang aja di video aku Jadi 10 yang pertama pada video baru itu bakal aku promosiin Boleh cek ya di channel aku Mana-mana aja yang udah aku promosiin Mungkin itu udah banyak banget Kadang-kadang lebih daripada 10 kadang, kadang 20 juga aku promosiin Caranya masuk ke channel aku Lalu mengarah ke tab komunitas. Nah, kalian boleh lihat tulisnya Banyak, sangat banyak dan apakah aku pernah jumpa dengan mereka? Jawabannya nggak pernah. Aku jumpa mereka hanya di kolom komentar. Ya, saya dibilang saling sup empat, saling gotong royong, saling bantu, dan gue dukung channel-channel yang rajin datang ke tempat aku. Apalagi jadi 10 yang pertama. Oke, paling segitu aja ya. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya.